Oke Pemirsa, kesempatan kali ini pertanyaannya mungkin agak deep ya. Jadi mohon dijelaskan dengan sebaik mungkin agar kita mengerti nih ya Kak. Hmm. Terus kan orang yang datang ke gereja itu sebenarnya orang-orang yang jahat atau orang-orang yang baik? Karena ya saya lihat, ada lah, bukan saya sih, ada orang yang lihat bilangnya E, mereka itu terlihat seperti orang kudus gitu, jadi kayak hmm. kayak mereka merasa ah saya kudus kok kayak ke gereja gitu. Padahal kan sepengetahuan saya kan Tuhan Yesus kan nyari bukan orang yang benar-benar kudus gitu, nyari orang yang memang berdosa. Itu gimana tuh? Iya kalau istilahnya Yesus itu kan bukan orang sakit yang butuh mm -hmm. tabib ya, mm -hmm. atau bukan orang sakit yang butuh dokter, eh bukan orang sehat yang butuh. Mm -hmm. Tabib bukan orang sehat yang butuh dokter. Meskipun di zaman sekarang mungkin itu sudah berubah ya. Mm. Nah sekarang orang sehat pun butuh dokter. Memang <laughs> untuk cek up, yeah. cek darah dan sebagainya. Uh, kalau saya sih lebih senang menggambarkan gereja itu seperti bengkel ya. Mm -hmm. Bengkel mobil, bukan showroom. Oh, okay. Kalau showroom itu kita menampilkan mobil-mobil yang terbaik. dan uh, Kita memikat orang dengan ya bagusnya mobil itu. Mm -hmm. Kalau bengkel itu justru kita M senang kalau melihat ada mobil penyok lewat depan kita. Semakin iya. ya. kita benerin itu. gitu. Berarti ini butuh. Mm. Ya, butuh perawatan dari kita lah kira-kira mm. begitu. Mm. Atau mobil apapun yang datang di parkir di depan bengkel kita itu buat kita mendatangkan sukacita. Kalau mm. Mungkin dia cuma mau ganti oli mm. atau mau cek apa. Nagri juga harusnya seperti itu. Dia Terbuka untuk semua orang, baik orang yang baik dalam tanda petik ya, mm -hmm. ataupun orang yang tidak baik. Mm -hmm. Tapi kalau kita mau bicara orang yang baik itu seperti apa sih? Itu kan definisinya akan panjang, panjang lagi. lebar, betul. Mm -hmm. Dan uh, siapa sih orang yang baik di, di dunia ini? Mm -hmm. ya, bahkan uh, yang sudah menjadi pendeta sekalipun, ya tetap aja ada uh, ketidakbaikannya. Mm -hmm. Ya Mungkin... Tidak terekspos, hmm. atau dia sengaja ditutupi, atau ya dia tidak diakui, kira-kira hmm. seperti itu. Jadi, gereja itu seharusnya kumpulan orang-orang yang memang membutuhkan Tuhan. Hmm. Orang yang butuh Tuhan itu kan umumnya adalah mereka yang justru hidupnya itu perlu diperbaiki kira-kira mm -hmm. begitu ya mm -hmm. kayak mobil tadi lah mm -hmm. ada yang perlu ada yang mungkin cuma mau ganti oli ada yang cuma mau bersihin kaca yeah. atau ada yang cuma ganti kacanya doang Cuma vakum. Ya, mm -hmm. atau cuma vakum tapi yang pasti adalah dalam hidupnya yang perlu dibereskan mm -hmm. nah kalau ada yang perlu dibereskan berarti kan pada dasarnya dia tidak beres mm -hmm. ya, ada yang nggak beres lah. Ada yang gak beres. Ya, mungkin cuma sekrupnya satu mm -hmm. copot mm -hmm. nah gereja seharusnya seperti itu persekutuan orang-orang yang Kudus itu bukan dalam pengertian bebas dosa. Mm -hmm. Kudus bukan dalam pengertian, uh, maksud saya bukan dalam pengertian orang-orang yang tidak pernah berbuat kejahatan. Atau orang-orang mm. yang tidak pernah merasa iri, dengki. Mm -hmm. Kayak kumpulan malaikat lah kira-kira yeah. begitu. Mm -hmm. Enggak begitu juga gereja itu. Okay. Ya justru gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang sedang diperbaiki, sedang diperbaiki. Dan sedang memperbaiki diri. Mm lebih baik. Soalnya saya pribadi pun mer sempatlah merasakan beberapa tahun terakhir gitu. Hmm. Kayak justify orang itu kayak ngegas kita itu kayaknya gini deh, oh dia itu hmm. kayak gini, jadi itu kayak membuat kita hmm. jadi minder gitu, padahal kan kita mau ke gereja itu mau memperbaiki diri, terkadang ada orang satu dua orang itu hmm. kayak, halo gini loh, halo gini loh, hmm. padahal kan ya gua ke gereja, saya ke gereja, mau memperbaiki diri, bukan untuk gimana-gimana, harusnya kan kalian support gitu. Hmm. Pernah saya mengalami hal seperti itu, cuman saya pikir, ah, ngapain sih saya harus ngikutin uh, omongan orang, ya. karena kan yang bertumbuh itu saya gitu. Betul. Mereka hanya lihat, oh saya jeleknya aja, hmm. dia nggak ngelihat saya pas waktu bagus gitu. Iya, betul. Hmm. <laughs> uh, mungkin gambaran sederhananya atau dalam Alkitab itu adalah ketika Yesus sedang duduk bersama dengan pemuka-pemuka agama Yahudi ya. Hmm -hmm. Kemudian ada seorang perempuan yang, katakanlah menurut. Ulama-ulama yang hadir di situ enggak mm. benar lah. Tiba-tiba mm -hmm. datang membasuh kaki Yesus kan. Kira-kira seperti itu. Dan ternyata Yesus lebih menyambut perempuan itu. Mm -hmm. Dan dia kemudian menyindir pemuka-pemuka agama yang ada di situ. Mm -hmm. uh, kenapa? Karena... Uh, agama itu sebetulnya tidak perlu ada kalau semua orang itu baik. Hmm, hmm. Ya kan? <laughs> ya, ya. Justru kan agama itu hadir karena banyak orang yang tidak baik. Betul. Dan itu yang perlu diperbaiki. Hmm. Dan seharusnya juga kita sebagai orang yang beragama, khususnya orang percaya, khususnya hmm. orang Kristen, ketika ada di gereja, dia harus melihat bahwa orang-orang di sekitar dia itu bukan orang-orang yang baik dalam pengertian, hmm. 100% bebas dari uh, ketidakberesan. Hmm. Justru dia harus melihat kira-kira orang ini apa yang perlu saya bantu, kira-kira yeah. gitu ya. Dan e, ketika dia mengetahui ada yang tidak baik dari temannya, seharusnya dia bersyukur. Mm -hmm. Bersyukur kenapa? Karena berarti dia punya peluang dong untuk membantu orang itu. Tool. Kalau udah seperti itu, ya baru kita betul-betul menyerap atau meresapi ajaran Yesus itu. Berarti kita sebagai orang yang berdosa, yang merasa dirinya berdosa, gak usah malu gitu ya. ya Dan kemudian kita sebagai orang yang merasa baik, hmm. jangan mempermalukan orang. Kita justru harusnya membantu mereka untuk terus bertumbuh ya. Ya sebaiknya sih kita jangan merasa baik ya. Iya. Takutnya <laughs> karena, gitu. Karena ada sih yang begitu-begitu. Karena, karena kalau merasa baik, takutnya dia jadi apa ya, tidak melihat... Kekurangan ya? Kekurangan, iya. Balok yang ada di depan mata akhirnya nggak hmm, kelihatan. Karena hmm, dia hmm. sudah mendefinisikan dirinya baik. Ya. Apalagi orang itu kadang-kadang kalau terhadap dirinya sendiri, dia kurang ma kurang mawas ya. Hmm, kurang tahu dianya itu sebenarnya gimana? Hmm, ya, sederhananya aja gini ya. Kalau kita bikin satu tulisan, tulisan hmm. kita sendiri, lalu kemudian kita mau revisi, hmm. kan kadang susah ketemu salahnya. Yeah. Tapi ketika orang lain yang baca, satu titik itu <koh> aja. Gini, kok ini kayak <koh> <koh> Karena orang lain yang baca. Nah, kalau orang menilai diri sendiri itu kan susah jadi, mm -hmm. sebaiknya sih kita uh, tidak merasa diri baik, baik tapi lebih baik kita memperbaiki mem ya jadi orang percaya ah. saja itu juga tadi sempat uh, bahas tentang malaikat lah ya kan mm -hmm. nah ini jadi satu pertanyaan juga dari saya ya mm -hmm. dari saya pribadi kenapa Tuhan Yesus lebih menyelamatkan manusia daripada uh, siapa Lucifer dia hmm. malaikat kan, gitu kenapa Tuhan lebih ke manusianya daripada ke Lucifer, gitu. sedangkan uh, notabene itu malaikat loh gitu, hmm. <laughs> itu gimana tuh uh, mungkin kalau kita lebih dalam lagi, dan ini mungkin agak agak, banyak orang Kristen mungkin tidak akan setuju, hmm. tentang konsep Lucifer dari mana sih konsep Lucifer itu muncul hmm. Hmm. konsep Lucifer itu kan muncul dalam tradisi gereja-gereja latin, okay. jadi di, di dalam tradisi gereja Latin, gereja yang berbahasa Latin itu kan ada bintang timur yang mm. jatuh. Mm -hmm. Itu kan di dalam Alkitab Perjanjian Lama kan ada. Nah, di situ diterjemahkan Lucifer. Mm -hmm. Nah, tapi di dalam Surat Petrus juga ada pernyataan di sana yang mengatakan bahwa orang-orang percaya itu haruslah menjadi bercahaya seperti bintang. Dan mm. di situ juga e, menggunakan kata Lucifer. Mm -hmm. Jadi istilah Lucifer itu kan kalau kita baca akar katanya dulu ya, dari bahasa mm -hmm. Latin Lucius vera atau virus ya, yang artinya pembawa terang hmm. maknanya sebetulnya awalnya baik, hmm. dan lucifer itu sebetulnya merujuk kepada bintang timur yang terang benderang hmm. itu makna awalnya. makna awalnya tapi karena di dalam perjanjian lama ada bintang timur yang telah jatuh, dan itu sebetulnya tidak merujuk kepada iblis, mm -hmm. tapi itu merujuk kepada bangsa Babel, mm -hmm. yang dikatakan mereka akan jatuh, karena bangsa Babel itu kan dari timur. Oke. Okay. Nah, mereka akan jatuh, lalu kemudian muncul penafsiran yang mengatakan bahwa bintang timur itu adalah Lucifer, mm -hmm. dan Lucifer itu adalah iblis. Mm -hmm. Padahal awalnya tidak demikian. Bahkan mm -hmm. ada teolog-teolog Atin sendiri yang mengatakan bahwa Uh, penerjemahan kata Lucifer itu sebetulnya uh, penerjemahan yang keliru hmm. dalam Alkitab. Nah, tapi karena sudah terlanjur diajarkan turun-temurun, akhirnya orang Kristen itu kayak menganggap bahwa cerita Lucifer itu dia sebagai malaikat, malaikat, ya yang pemimpin peduan suara, ah. katanya begitu, Betul. yang kemudian jatuh diusir oleh Tuhan dan jadi. Uh, Iblis mm -mm. Nah itu akhirnya diterima Dan terekam mm. baik di dalam uh, Kehidupan uh, Di dalam pengajaran-pengajaran Kristen mm. Padahal di dalam Alkitab sendiri gak ada ajaran itu Tentang oh. Lucifer itu sendiri Jadi harusnya kan kita harusnya Ngelihat itu gak langsung Oh terima aja Tapi bertanya dong ah, Yakin dong gitu yeah. <laughs> Harusnya begitu ya Mungkin karena uh, Begini ya <tuh> Kekristenan Kristenan itu kan berakar dari tradisi Yudaisme mm -hmm. atau agama-agama Yahudi. Orang Yahudi itu punya tradisi bercerita. Mm -hmm. Yesus sendiri senang bercerita. Mm -hmm. Ketika dia mengajar, ketika dia apa namanya, uh, apa memberi pengajaran kepada murid-muridnya, maka dia menyampaikan itu dalam bentuk cerita atau ada mm -hmm. ada dalam bentuk perumpamaan dan sebagainya. Mm -hmm. Nah, di dalam tradisi Yahudi, dan sebetulnya bukan hanya tradisi Yahudi, Kristen Timur juga mengenal tradisi itu. Mm -hmm. Mereka senang sekali menyampaikan pandangan-pandangan itu dalam bentuk cerita, storytelling. Mm. Nah, storytelling atau cerita-cerita itu tidak sedikit yang berangkat dari, mungkin kalau zaman kita sekarang kayak cerita rakyat. Yeah. Cerita rakyat yang diceritakan turun-temurun, dan akhirnya itu kemudian menjadi sebuah dogma ketika kekristenan di Adopsi atau menjadi agama barat. Mm. ya Karena para pemikir barat kemudian terutama yang mewarisi tradisi uh, Yunani. Itu kan lebih senang pemikiran yang sistematik. Yang metodis, yang mm. ada metode-metode uh, penggaliannya. Mm. Sehingga yang tadinya adalah sebuah cerita di dalam tradisi agama mula-mula. Menjadi sebuah doktrin mm -mm. dalam kekristenan. Maka muncullah cerita uh, legenda tentang malaikat yang jahat itu mm -hmm. yang menjadi iblis itu turun-temurun diajarkan dan akhirnya menjadi sebuah doktrin padahal mm -hmm. tidak ada uh, landasan Alkitab yang kuat mm -hmm. yang mendukung hal itu mm -hmm. nah, kenapa kita tidak tarik aja mundur kepada si ular tua yang oh. ada di dalam Alkitab yeah, yang jelas-jelas yeah. ada istilahnya di dalam Alkitab mm -hmm. kan bahkan itu kalau ditarik mundur bisa sampai ke Taman Eden, hmm. bahkan Taman Eden sendiri ular itu uh, ada beberapa penafsir yang saya baca dia tidak menafsirkan itu sebagai iblis, hmm. tapi betul-betul ular hmm. karena dikatakan di kitab kejadian itu kan jelas bahwa ular ular adalah salah satu binatang yang paling cerdik pada hmm. waktu itu hmm. di Taman Eden. Jadi dia tidak merujuk kepada makhluk seperti yang sering kita gambarkan hmm. sebagai iblis itu. Itu jadi. Uh, Kenapa Yesus kemudian tidak menyelamatkan ya. Lucifer? Masalahnya adalah, pada waktu Yesus hidup, ajaran tentang Lucifer itu belum ada. Oh, Maksudnya istilah itu, Lucifer itu sendiri ya. belum. Ya hmm. Meskipun Yesus hidup di dunia orang Latin ya, pada hmm. waktu itu sudah ada orang hmm. Latin. Tapi sebutan Lucifer kepada Iblis itu belum ada. Oh. Sebutan Lucifer kepada Iblis itu kan baru muncul beberapa abad kemudian. Bahkan ada yang bilang abad ketiga, abad keempat. Hmm. Berarti 300 atau 400 tahun setelah Yesus. Oh. Baru orang Kristen mulai mengenal bahwa Iblis itu namanya Lucifer. Oh, oke. Okay. Oh, hmm. Terus kita sebagai anak terang lah, anak terang, kan kita suruh jadi terang dan garam. Nah, apakah harus di rumah kita lampunya terang? Terus kita hmm. harus makan asin-asin terus? Itu <laughs> bagaimana ya? Ada ya, yang bertanya gitu soal ke saya. Uh, mungkin yang perlu dikoreksi adalah perintah bahwa Tidak ada perintah di dalam Alkitab supaya kita menjadi terang oh, okay. Atau menjadi garam mm -mm. Tapi yang Yesus katakan kamu adalah terang, terang. Dan kamu adalah garam mm. Berarti kita tidak perlu menjadi terang dan tidak mm. perlu menjadi garam Karena memang sudah Sudah terang dan sudah garam okay. Yang diperintahkan dalam Alkitab adalah supaya terangmu bercahaya mm. Artinya kita semua sudah, sudah terang di, di mm. diri kita semua ini sudah, dan kita adalah garam. Tinggal bagaimana kalau kita adalah garam ya mengasinkan lah. Membuat rasa ya, buat orang ya, lain. Ya, memberi cita rasa lah yang enak di dunia ini. Kalau kita adalah cahaya ya bercahaya lah. Hmm. Jangan di, um, disimpan hmm. ya cahaya itu. Hmm. Itu mungkin yang yang disampaikan dalam Alkitab. oh hmm. gitu Oke, okay, Pemirsa cukup dulu deh untuk episode kali ini. Jangan lupa komen, bik, buat pertanyaan. Baru nanti kita akan tanyakan kepada Pak Pendeta. Oke, okay, terima kasih.